Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah sana baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di kuburan. Sekarang ini kita udah sampai ke part 3. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ada seorang go santri dari Swedia yang coba buat explore ke sebuah areal pekuburan. Doi itu bahasa Inggrisnya gak terlalu bagus, jadi ngomongnya agak terbata-bata. Doi itu juga bilang kalau doi sebenarnya udah beberapa kali pernah datang ke kuburan ini, tapi selalu di siang hari. Dan kali ini, doi coba untuk pertama kalinya datang di malam hari. Dan selama doi muter-muter di dalam kuburan itu, doi itu sama sekali gak ngerasa ada kejadian yang aneh. Terus Doi pulang dan edit videonya seperti biasa sebelum Doi upload videonya ke channel Youtubenya. Dan di momen inilah Doi baru sadar kalau ada sesuatu yang sangat aneh yang gak sengaja terekam di videonya. You know what? Got that knock before. I want to see if I can get that knock knocking one more time. Because that would be awesome. Time because that would be awesome In you know, time because that would be awesome pas doi berjalan ke arah salah satu mausoleum yang ada di area pekuburan itu tanpa doi sadari kameranya berhasil merekam ada sebuah bayangan hitam yang muncul sekejap dan menghilang lagi di ujung tiang mausilium itu emang agak sulit buat ngelihatnya karena videonya agak gelap dan penampakannya cepat banget. Tapi kalau videonya di slow mo dan diterangin, di situ kelihatan jelas banget gerakannya. Malam itu doi itu cuman sendirian aja dan doi juga cerita kalau selama doi muter-muter di areal pekuburan itu lebih dari dua jam, doi itu nggak ngelihat ada orang satupun sent ini juga nggak yakin sosok berwarna hitam yang bergerak terekam kameranya itu apa Apakah itu tangan atau mungkin bagian lain dari sosok itu bahkan lo bisa lihat sendiri di videonya do itu nggak sadar kalau ada penampakan itu di depannya video yang kedua ini agak creepy dan aneh banget gua sendiri juga nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di video ini So, ada seseorang yang lagi asik berkebun di pekarangan rumahnya. Tapi, tiba-tiba pas Doi dan anaknya gali-gali tanah, mereka nemuin ada sebuah tengkorak kepala manusia. Otomatis Doi ini langsung jadi parno, kan? Sementara Doi itu mau ngambil handphonenya buat ngevideoin tengkorak itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba kaca jendela rumah tiktokers ini bisa bergetar dengan sangat hebat. Bahkan di video yang tadi, Doi udah ngecek dan ngasih liat ke semua bagian dari jendela rumahnya itu. Dan sama sekali nggak ada sesuatu yang sekiranya bisa nyebabin jendelanya bergetar kayak di video yang tadi. Sampai akhirnya suaranya itu berhenti sendiri dan videonya habis sampai di situ. Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, tapi kalau ngeliat dari videonya, gambar dan juga suaranya, Gue ngerasa cukup sulit ya buat memanipulasi video kayak begini. Apalagi video yang tadi itu sama sekali nggak ada perpotongan atau editan. Suara di video yang tadi juga berasa real banget sama sekali bukan kayak editan atau ditempel. So, apakah fenomena poltergeist yang tadi itu masih ada hubungannya sama penemuan tengkorak kepala manusia yang doi gali di pekarangan rumahnya? Pesan. So, ada seorang cowok yang baru aja beli mobil Tesla. Lo tau kan mobil Tesla itu canggih banget. Banyak fitur-fitur yang super keren yang sama sekali nggak ada di mobil konvensional pada umumnya. Salah satunya adalah fitur sensor yang bisa mendeteksi adanya orang di sekitar mobil itu. Kemudian sensor yang mendeteksi itu bakalan ditampilkan di layar head unit. Pastinya fitur ini bakalan ngebantu driver buat lebih hati-hati dan meminimalisir adanya kecelakaan. Tapi gimana jadinya kalau tiba-tiba sensor itu ngaco? Okay, it's been a few minutes. I cannot. Um, I'm not spotting anybody so far. I'm still not seeing anything so far. I'm about to leave, but all right, I'm gonna take the next exit. What the? What the? Yo, saw that? Yo, yo, saw that? Nobody's around. Nobody's here. There's just a flower right there. Other than that, uh, what the? F it disappeared. Okay, gonna... Yo, y'all see that? Nobody's here. Oh my god! That's it. I'm getting out of here. I'm getting. Berkali-kali sensor mobil Tesla orang ini mendeteksi adanya orang yang berdiri di dekat mobilnya. Ada yang di depan dan di samping. Bahkan di beberapa momen terdeteksi ada dua sosok sekaligus yang berdiri agak jauh dari mobil ini. Pastinya ini aja udah creepy bud kan? Dan kejadian ini itu terjadi pas doi lewat di kuburan. Sumpah kalau misalkan lagi nyetir sendirian, terus tiba-tiba sensor Tesla-nya ngaco kayak gini, pasti auto kebelet pipis ya kan? So, apakah yang tadi itu cuma masalah teknis aja? Mungkin sensornya sedang error atau gimana? Atau jangan-jangan sensor mobil Tesla itu dibuat bukan hanya untuk mendeteksi kehadiran manusia, tapi justru bisa mendeteksi sosok dari alam lain? Seorang ghost hunter dari Meksiko coba buat eksplor ke sebuah areal pemakaman yang terkenal sangat angker. Konon menurut kepercayaan warga yang tinggal di sekitar situ, mereka suka ngeliat sosok wanita berbaju putih yang sering mondar-mandir di areal pemakaman itu. Terutama di malam hari. So ghost ini mau coba buat ngelakuin pembuktian tentang sosok wanita berbaju putih itu. Tapi pas mereka eksplor di situ, mereka nggak nemuin adanya sosok yang kayak kata orang-orang, tapi malah ketemu sosok lain. Sí, ese güey es el, ese güey es el brujo, güey. Sí. ¡Ey! Sí, ese ese güey. Ven. Ven. Ven. Acércate. Ven. Entonces, ¿Qué tal, güey? ¿Sabes qué? Este de repente quiere engañar güey. Como de niño Nos llama, ¿eh? ¿Eh? Pero que no se movió ni una hierba, ¿eh? No, nada, güey ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí Y ni una hierba se movió Nos quiere güey. como engañar, ¿eh? Ada sebuah bayangan hitam yang kelihatan jelas banget dan terekam di video Ghost Hunter ini. Sosok itu sedang berdiri di ujung lorong kuburan itu. Dan seolah do itu kayak berkali-kali mengintip ke arah Ghost Hunter ini. Dan pas coba buat dikejar sama Ghost Hunter ini, ternyata disitu nggak ada siapa-siapa. Sosoknya udah ngilang. Asal kalian tahu Ghost Hunter ini eksplor disitu sekaligus live streaming. So, pastinya cukup sulit ya buat memanipulasi penampakan di saat live streaming. Dan coba deh, sekarang gue pengen lo buat perhatiin sosok yang tadi. Lo bisa lihat ya, yang kesorot sama kamera Night Vision Ghost Hunter ini, semuanya itu kelihatan terang. Tapi sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detailnya. Warnanya cuman hitam doang. Sorry or fake? Comment di bawah. Video yang terakhir ini adalah video yang paling creepy menurut gue. Karena video ini adalah cuplikan liputan berita Halloween dari stasiun televisi nasional di Amerika. So, pastinya video ini jelas bukan video prank atau video settingan. Semuanya real dan otentik. Ada seorang jurnalis bernama Sam Hasler coba bikin liputan buat konten Halloween di sebuah areal pemakaman yang sangat tua bernama Green Ridge Cemetery di Amerika Serikat. Nah, pas Doi sedang live, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin semua penontonnya shock perhatikan video ini baik, -baik. As you can see behind me here we have a few but what you can't see because it's dark out And as you can see behind me here we... kelihatan ga ada sebuah bayangan putih yang melintas cepet banget di belakang reporter ini Doi dan kameramennya itu sama sekali nggak sadar dengan penampakan sosok bayangan putih yang tadi dan jelas banget ya, kalau yang tadi itu bukan asap, atau kabut, atau sejenisnya. Lo lihat aja ya, siluetnya itu mirip orang menurut gue. Tapi doa itu terbang dan transparan. Sumpah ini creepy banget, men. Jelas ini penampakan yang legit banget ya. Karena sosok itu terekam pas siaran live TV. Oke okay guys, that's it video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.